Taiwo Michael Awoniyi Lahir pada 12 Agustus 1997 di Lori sebuah kota di barat daya Nigeria Lahir dari ibu bernama Mary Matunrayo Awoniyi dan ayah bernama Penatua Solomon Adewoye Awoniyi Ia terlahir sebagai bayi kembar bersama saudara perempuannya Kehide Awoniyi Ia berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah Meskipun ayahnya merupakan seorang perwira polisi, namun polisi Nigeria adalah benar keamanan dengan bayaran terendah di negara tersebut. Berbeda dengan negara kita yang polisinya bisa menjadi kalangan ekonomi menengah ke atas, bahkan kaya raya. Awoniyi juga pernah mengatakan bahwa mendapat uang untuk makan terkadang menjadi sulit untuk keluarganya. Namun meskipun bisa dikatakan menjalani kehidupan yang pas-pasan, ayah Awoniyi memastikan bahwa anak-anaknya mendapat pendidikan yang cukup. Sang ayah sendiri sebenarnya menginginkan Awoniyi untuk bisa menjadi seorang dokter dan ia memutuskan untuk mendaftarkannya di sebuah universitas di Nigeria. Namun diam-diam Awoniyi tidak menginginkan hal tersebut dan memutuskan untuk menghentikan sekolahnya di jenjang sekolah menengah. Sehingga ketika ayah Awoniyi memberinya uang untuk masuk universitas, ia malah menggunakan uang tersebut untuk mendaftar di akademi sepak bola lokal. Masa-masa ini menandai masa-masa sulit dalam perjuangan karir seorang Awoniyi yang mana ia harus berjuang ekstra untuk sekedar bisa makan. Awoniyi yang sejak awal tidak ingin menekan orang tuanya untuk membelikannya sepatu sepak bola, rela memungut sepatu bekas lalu menjahit dan memperbaikinya untuk ia gunakan. Saya ingat, ayah saya membelikan saya sepatu bola dan ketika saya menggunakannya begitu lama, sepatu itu robek. Saya terpaksa harus mencari alternatif sendiri. Saya mencari sepatu bekas yang telah dibuang teman satu tim saya. Dengan bantuan pelatih serta orang-orang di akademi, Awoniyi melanjutkan perjalanan karirnya ke Lagos, Ibu Kota Nigeria. Pada tahun 2010, ia mendapat kesempatan besar untuk tampil di kompetisi yang diadakan oleh Coca-Cola di Ibadan. Dalam kompetisi besar tersebut, Awoniyi berhasil keluar sebagai striker terbaik. Tak hanya itu, ia membawa timnya untuk terbang jauh ke London. Pada lanjutan kompetisi yang diadakan di Inggris, Kauniji berhasil membawa pulang dua penghargaan utama, yaitu sebagai pemain paling berharga, juga sebagai pencetak gol terbanyak. Keberhasilannya di kompetisi Coca-Cola, membuat ia dipanggil untuk mengisi skuad Timnas Junior Nigeria usia 15. Dan tak berserang lama, ia dipindahkan ke Timnas U17 yang akan berpartisipasi di Piala Afrika U17 yang diadakan di Maroko. Dan tujuan utamanya saat itu adalah untuk bisa tampil di piala dunia U17 Di pagelaran tersebut, ia berhasil melesahkan 9 gol Meski tidak tampil penuh sejak awal kompetisi Lebih hebatnya lagi, ia berhasil mengantar Nigeria menjadi juara keempat kalinya Setelah mengalahkan Meksiko di final dengan skor akhir 3-0 Namun penampilan berliannya tidak lantas membuat perjalanan karir menuju panggung Eropa menjadi mulus Ia merasa tertinggal saat rekan setimnya di Timnas U17 seperti Isak sukses dan Ihayana Cho sudah mendapatkan minat dari klub Eropa. Barulah sekitar dua tahun berikutnya setelah Awoniyi berhasil membantu Nigeria lolos ke Piala Dunia U20, minat dari klub Eropa pun datang. Tepat setelah ulang tahunnya yang ke-18, pihak Liverpool menelpon dan menunjukkan minat untuk memboyongnya ke Anfield. Namun karena bermasalah dengan izin kerja di Inggris, ia terpaksa harus mengalami masa peminjaman yang menyakitkan. Mimpinya untuk mendengar gemuruh Anfield menyeraki dan menyanyikan You'll Never Walk Alone tidaklah berjalan mulus. Ia malah dipinjamkan ke beberapa klub sejak 2015 hingga tahun 2021. Mulai dari Frankfurt, kemudian NEC, Moskron, Gen, kembali ke Moskort, lalu ke Mainz, hingga Union Berlin. Di Union Berlin inilah, Awaniji menjelma menjadi monster house Gold di lini depan. Ia bahkan mampu mencetak gol bagi Union dalam tiga laga Bundesliga berturut-turut serta mencetak total 25 gol dari semua kompetisi di musim tersebut. Prestasi tersebut membuat ia mendapat kontrak permanen di Union, juga kembali dipanggil oleh timnas Nigeria. Namun pada 2 Juni 2022 Awuniye mendapat minat dari klub rival Liverpool yang baru promosi ke Premier League, yaitu Nottingham Forest, yang berani menebusnya dari Union dengan nilai transfer sebesar 17 juta pound atau sekitar 300 miliar rupiah, dengan durasi kontrak selama 5 tahun. Sejauh ini hingga pekan ketiga Premier League, Awuniye telah berhasil menyerahkan satu gol bagi Nottingham, kala bersewa West di pekan kedua, yang mana gol tersebut menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. I need someone to hold